Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Universitas Sepeda di kampus kota Madrasah, kemas dalam MTSN Tujuh Senayan. Ikut ikutannya. Saat memberikan arahan pada gelaran rapat akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022/2023. Di Objek Wisata Gunung Bimo Haliau, Kecamatan Batu Bernawa, Barabai, Rabu 21 Desember 2022, Kepala Madrasah Sanawiyah 7 Nusa Selatan, Jamjuri SKG MPDI, meminta pemaksiman rencana kegiatan serta didik, baik dari bidang akademik maupun akademik di tahun 2023. Kegiatan yang sangat luar biasa, uh, mulai dari pemudahan Madrasah kita. Ada tambahan tambahan sedikit dari beberapa ruang, Alhamdulillah, walaupun itu saudaranya kita, kita, dan itu bisa kita gunakan lah. Dalam sambutannya, kepala madrasah mengapresiasi kepada semua pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik MTSN 7 Hulu Selatan yang bekerja dengan baik, bahkan telah mengharumkan nama madrasah di berbagai event lomba akademik dan non akademik seperti pada ajang pekan olahraga provinsi Kalimantan Selatan ke-11 di Kabupaten Hulu Selatan yang lalu. Kepala madrasah mengatakan untuk mengakhiri kegiatan di semester ini, madrasah akan melaksanakan pembagian rapor semester ganjil tahun pelajaran 2022/2023 pada Sabtu 2. 4 Desember 2022 dan libur semester untuk peserta didik dimulai dari 26 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023 Sementara untuk proses belajar mengajar aktif kembali pada 2 Januari 2023 mendatang Ia berharap pada semester genap nanti implementasi kurikulum Merdeka di Madrasah dapat terlaksana dengan maksimal yang dibarengi dengan terrealisasinya workshop dan pelatihan kurikulum Merdeka bagi semua tenaga pendidik terutama yang mengajar di kelas 7 dan kelas 8 Kegiatan tersebut diikuti oleh pendidik dan tenaga kependidikan MTSN 7.0 Sungai Selatan dengan berbagai pembahasan dan rencana kegiatan ekstrak serta didik di bidang akademik dan non-akademik untuk semester genap mendatang, serta pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan lainnya dan hal-hal yang dirasa perlu. Kemudian dilanjutkan dengan laporan raga hasil pencapaian berita teks dan video pada website kantor wilayah Menteri Agama Menantai Selatan, serta channel YouTube pada saat tahun 2022 oleh Wakamat Bidang Kewasa. Sampai jumpa dan tak sakit. Senang-senangnya selanjutnya. Saya diberi stiker SPD bersama tim kerabat kerja dan calon melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.